ini adalah channel pertama saya yang dibangun sejak tahun 2017 ya dan Alhamdulillah pada bulan ini eh, Oktober 2021 ya sudah memenuhi syarat YouTube ya untuk mengajukan monetisasi Sebelum kita mengajukan monetisasi eh, Banyak hal yang perlu kita perhatikan Sebelum kita mengajukan monetisasi ya Dan sering banget khususnya para pemula ya Yang baru eh, pertama mengajukan monetisasi Sering terjadinya error saat proses kedua ya Saat proses dua pembuatan akun adsense ya Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita pergi ke Google ya. Ketikan dalam kolom pencarian "My Akun", ya. Ketikan saja di sini "My Akun" seperti ini ya. Lalu kita uh, pilih bagian yang atas ya. Bagian ini, Google Akun, kita klik bagian sini ya. Maka kita akan masuk ke sini, ya. Dan di sini kita klik aja di privasi dan personalisasi, ya. Yang bagian bawahnya yaitu kelola data dan privasi Anda. Kita klik bagian sini, lalu setelah itu kita scroll ke paling bawah, ya. Kita scroll terus. Lalu kita klik di bagian sini, aplikasi dan layanannya. Dan kalian perlu perhatikan di bagian sini, ya. Jika akun Anda belum pernah terdaftar AdSense, maka di sini tidak akan tampil AdSense, ya, seperti ini, ya. Namun, pada akun saya, pernah didaftarkan AdSense, ya untuk mengaitkan a blogger ya dan inilah penyebab kenapa sering terjadinya error pada proses kedua ya dan ini eh, adsense saya pada blogger yang baru masuk 14 ribu ya di sini. namun akan saya tutup Demi melancarkan monetisasi youtube ya lalu untuk langkah penutupan kita klik bagian akunnya sini kita klik bagian akun lalu setelah itu kita Scroll juga ya Scroll ke paling bawah ya nanti akan ada tulisan tutup akun nah pojok sebelah kanan ini ada tulisan tutup akun kita silahkan klik bagian sini ya kita klik bagian sini Tunggu beberapa saat. Lalu di sini kita centang ya. Saya setuju untuk tidak menerima sisa penghasilan saya ya. Di situ kita uh, centang ya. pilih alasan kalian mengapa kalian ingin menutup akun Hedson ini ya. Lalu di sini saya pilih lainnya. Setelah itu saya klik di bagian sini saya telah membaca. Lalu setelah itu kita klik tutup akun saya ya. Dan tunggu sampai ada email ya email tentang penutupan adsense silakan kalian buka Gmail ya kalian buka Gmail jika belum ada kotak masuk, ya silakan kalian refresh dulu. Kita tunggu. Di sini sudah ada kotak masuk dah dari Google Adsense ya. Kita klik di bagian atas yang ini ya. Lalu di sini ada keterangan akun Anda telah dibatalkan ya. Anda telah dibatalkan Selanjutnya, kalian klik bagian sini dan uh, klik di bagian akun, ya. Lalu pilih saja pembayaran dan langganan, ya. Klik di bagian sini, lalu setelah itu kita klik "Kelola Metode Pembayaran". Kita pergi ke setelan, ya. Klik di bagian setelan, tunggu beberapa saat. Lalu, setelah itu, kalian silahkan scroll ya ke bagian paling bawah. status profil pembayaran kalian tutup profil pembayaran ya tunggu beberapa saat nanti kalian diharuskan memasukkan email kaliannya ini kita tinggal klik berikutnya saja sampai sini kalian pilih ya mengapa Anda menutup profil pembayaran ya di sini. Kita masukkan alasan kita mengapa kita menutup profil pembayaran ya. Dan di sini saya memilih saya tidak ingin menyimpan. Eh saya tidak perlu profil ini lagi ya. Salah, maaf saya tidak perlu profil ini lagi lalu kita klik lanjutkan dan langsung kita tutup profil ya pembayaran lalu jika sudah seperti ini kita masuk lagi ke gmail kita ya lalu kita refresh dan di sini ada kotak masuk ya dan anda telah menutup profil pembayaran Google ya kita buka saja nah di sini ada keterangan anda telah menutup profil pembayaran Google ya dan untuk eh, mengajukan monetisasi sudah aman ya untuk proses kedua jika melakukan step by step ini ya dan yang perlu kalian ketahui bahwa adsense tidak boleh menggunakan dua akun ya atau dua adsense ya dan untuk di sini kita cek apakah Edison kita masih tertaut atau sudah tidak ada ya. Kita cek lagi. Scroll ke bawah ya. Dan sudah tidak ada di sini nya ya. Itu tandanya adsense pembayaran yang uh, sebelumnya sudah tertaut Sudah terhapus ya Dan tidak ada lagi adsense lainnya ya Dan sekarang silahkan kalian daftarkan proses kedua ya Dan untuk step by step ke proses kedua silahkan tunggu uh, video nextnya ya nanti akan saya sertakan di kolom komentar semoga ini membantu dan eh, terima kasih ya.